Masya Allah pintar-pintar sekali ya santriwan dari santriwati al Education Center semoga anak-anak kelak mendapat syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin penampilan yang kedua yakni hafalan surat-surat pendek yang akan ditampilkan oleh santriwan santriwati dari al Education Center kepadanya dipersilahkan Sallu 'ala nabi Muhammad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 I believe Insyaqallahul Adim Hai <coughs> nak <tuk> ya, so biasa ya kan itu kalau wes wes deh tak toreno Sandriwati Al Fata Education Center. Adi, Allah dengan segala firman Dengan pembacaan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi, semua... Selanjutnya ada Selanjutnya ada penghargaan untuk sentriwati teladan dari Al-Fatah Education Center. Yang akan mendapatkannya yakni santriwati atas nama Ananda, Ananda Amira. Dan yang dan kedua yang Ananda, Ananda Nima. Nima. Kepadanya dipersilakan untuk maju ke depan panggung. Dalam hal ini akan diberikan oleh Ibu Nyai Haja Fateha selaku penasehat Al-Fatah Education Center kepada Ibu Nyai Haja Fadha dipersilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk santriwati atas nama Namira dan atas nama Nikmah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihinasda'in wa ala umurid dunia wa ad-din wa ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa a'yunina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a'udu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim lakud gana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah limangana yarjullaha wal yawm al-akhir wadhaqa kathira sadaqallahul adim amma ba'd hadrat al para alim para kiai yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang terhormat al-alim ulama para kiai para sesepuh para bini sepuh yang terhormat kepala desa Sido Sermo dan para jajarannya yang terhormat al-mukarram kiai haji Ahmad Nasrahuddin dan al-mukarram Kiai Haji Zainal Arifin selaku sesepuh desa Sido Sermo. yang terhormat al-mukarramah ibu Nyai Haja Fateha selaku penasehat Al-Fatah Education Center yang terhormat Mas Ahmad Saiful Rizal selaku direktur Al-Fatah Education Center yang kami hormati segenap panitia dan para tamu undangan dan yang kami hormati segenap wali murid dan anak didik Al Fatah Education Center yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Dalam acara memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haul kiai haji mas Ansor muhajir yang ke-12 dan Mas Ada yang ke-14. Kedua kalinya solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kebangkuan beliau Nabiina. Wa habibina wa syafi'ina wa ayunina, wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua terakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatnya kelak Fi yaumil Amin amin ya robbal alamin. Ketiga kalinya kami di sini selaku pembawa acara izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, yakni pembacaan tahlil. Acara yang kelima, acara inti, yakni pembacaan maulid Nabi. Dilanjutkan dengan ma'idatul hasanah dan doa. Dan yang terakhir, penutup. Bapak dan ibu hadirin rahimakumullah. Acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Al Fatiha. Ala wa qulun al-fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Fandi Irawan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wong Kong Oh Daw ko Ma'tullah wa barakatuh. Sadaqallahu al'adzim wa sadaqa rasuluhu an karim wa 'ala dhalika min asy-syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh M. Salahuddin, selaku ketua pelaksana, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihina sayin wa ala murid dunia wa wa salatu wa ala ashrafil anbiya wal musallim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Amma ba'du yang saya hormati para alim ulama para sesepuh bini sepuh engkau lah hormati para kiai dan para ustad ustada engkau lah takdimi dan para bapak bapak ibu ibu engkau lah hormati dan tak lupa para kiai mas nasrohudin engkau lah hormati dan bapak Muhaimin engkau lah hormati dan untuk ketua majelis uh, Mas Safit alhamdulillah rabbil alamin marilah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita saged melambui kehadirat Allah Subhanahu wa memberikan ribu ribu kenikmatan terutama nikmat sehat walafiat afiat fitni wa dunia wal akhirah kali ya, solawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin shallallahu alaihi wasallam. Lantaran beliau kulo lan stoyo para jamaah menunggu syafaat beliau dia umil kiamah mukum kyo kulo lan panjangan stoyo sakit angsal safaati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin Habing abing dikau bapak bapak ibu hingga Allah hormati kula selaku ketua, ketua panitia penyelenggara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan bertepatan dengan khal kiai Haji Mas Ansor Muhajir Basyiban dan Nyai Mas ada bin Sulaiman Basyiban. Ulul selaku Ketua Panitia mengucapkan ribu-ribu -ribu terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-ibu, adik-adik untuk memeriahkan Maulid Nabi besar Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam dan Kulo selaku panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih mulai awal lantos akhir untuk mempersingkat waktu demikian sambutan dari saya Pulau akhiri Allahul muwafiq ila akwami tarik summa warahmatullahi wabarakatuh terima kasih disampaikan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh al-mukarram ibunya Yifataha selaku sahibul hajat kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa amma badu. para alim Para ulama para kiai tokoh masyarakat semua ingkang kula meliaken kiai Haji Mas Nasrud Rasuddin ingkang kula beserta Bapak Muhaymin ingkang kula meliaken dan tak lupa stoyo hadirin hadir stoyo ingkang merawang termikki ingkang kula hormati dan tak lupa anak-anak semua yang saya cintai pertama-tama kula panjatkan puji suruhkan Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat ingkang beton sakit itu dalam pada malam hari ini Alhamdulillah pulangnya nasib sakit rawon temen lagi ini gunam uh, menghadiri acara maulud hormat maulud kalian kholi punya kula ngekia ya, Haji Mas Ansar Basyaiban kalian punya masyarakat Haji Mas Ada muki muki Acara malam ini dicatatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan solihan maqbul amin amin harapan ya amin dan mudah-mudahan menjadi keberkahan kita semua amin amin yarbalan kedua kalinya shalawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad berkat beriyolah kita semua dapat petunjuknya dari Islam sehingga dapat mengetahui perkara yang hak dan yang batil Mudah-mudahan dengan hormat kepada beliau dengan memperingati Maulid Nabi dengan suri taulah dan beliau kelak kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini pulau campuran lho... ya bahasa tembikin atau rakun matosuan sangat jumatung stojo ingang rawoh dan cuma teman-teman yang berpartisipasi dalam acara ini mungkin mungkin terhadap Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah disumbangkan kepada kami di sini kalau buatkan kata-kata maturahkan mata suwun Hai ngeponten stoyo kekurangan baik maupun baik tempat maupun jamuan mangke nyun ngapunten ingkang kata banten sakit hormat ingkang saya dan kulau nyun ngapunten kalam ihdina silatul mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami haturkan sambutan yang ketiga yakni akan disampaikan oleh Bapak Muhaimin SH selaku Kepala Desa Sidosermo kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'ainu ala umuri dunia wateen Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Fatih lima uhliqa wal khatimi lima sahabak nasiril haqq bil haqqi wal hadhi'la suratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq wa miktaril adhim Asyadu an la ilaha illallah wa agdaw la wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi siruhli sodri wa yasirli amri wa halul uqtadam min lisani yafqawqawli amma ba'du hadratul kiram para qiyai para ulama sesebu yang saya taati para Bunyai para kiai tokoh masyarakat sidoarmo yang kami cintai, terutama kepada yang terhormat Kiai Cimas Ahmad Nasrohudin dalam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Tidak lupa yang terhormat Kiai Cimas. Faisal bin Kiai Jimas Ansar Haidari yang kami cintai, bunyai Najafateha yang kami cintai juga, uh, serta para santri, santriwan, pondok pesantren Al Wasila, atau pondok pesantren Al Fatah, edukasi. Nah ini nama yang keren era milenial dan para anak-anakku santri Wan Santriwati yang masih anak-anak yang kami cintai serta para hadirin yang kami hormati Tidak lupa marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan oleh Allah berupa sehat, sehingga kita semua bisa hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus hal yang terhormat Romo Kiai Haji Mas Ansor, Haidari bin Kiai Haji Mas Muajir Basaidan yang kami cintai pula dalam keadaan meskipun mendung tadi siang ada rintik-rintik Alhamdulillah pada detik ini diberikan suatu terang ceria dalam acara peringatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan ucapan Allahumma shalli wasallim ala sayyidina Muhammad. Para hadirin yang kami hormati, kami hadir di sini mewakili mewakili Lurah Sidosermo. Maaf tadi disebut saya sebagai kepala desa. Sudah enggak ada kepala desa. <laughs> Tadi saya mengawak, mewakili Lurah Sidosermo untuk hadir, e, menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini, sekaligus hal Kiai Mas Ansor maupun hal Kiai Nyai Mas Saadah bin Kiai Haji Mas Abdullah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini membawa berkah, membawa suatu kemaslahatan bagi kita semua, dan Allah senantiasa membalas eh, apa yang kita perbuat pada malam hari ini. Kami menyampaikan selamat atas nama pemerintah kelurahan Sidosermo, tersenggaranya peringatan Maulidun. Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini yang dilaksanakan oleh panitia Al-Fatah, yang tentunya mudah-mudahan kegiatan seperti ini adalah sebagai barometer suatu pesantren, di mana pesantren ini adalah tempat didikan yang tepat bagi anak-anak di usia mulai anak-anak. Tentunya harapan kami pemerintah kelurahan dengan adanya pendidikan yang dilaksanakan oleh pesantren atau tempat pendidikan majelis Al-Fatah ini mudah-mudahan pengurus maupun pembimbing Al-Fatah ini diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ilmu-ilmu yang diberikan kepada anak didiknya bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi uh, anak-anakku nanti. Tentunya harapan kami, eh, Sido Sermo adalah identik pesantren. Tentunya dengan adanya Al-Fatah ini, eh, kami mengharapkan eh, Al-Fatah edukasi ini bisa memberikan kontribusi kepada bangsa, terutama masyarakat Sido Sermo, terutama di bidang pendidikan. Insya Allah dengan pendidikan di al ini, anak-anak atau adik-adikku ini dicetak atau di diberikan modal pendidikan yang berakhlakul karimah amin mudah-mudahan uh, semua yang dilaksanakan uh, baik pengasuh pembimbing pendidik diberikan kesehatan, kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, para hadirin yang kami hormati itu saja apa yang kami sampaikan semangat uh, Al-Fatah terus berjalan mudah-mudahan ke depan lebih baik dan kegiatan seperti ini perlu ditingkatkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai dan memberikan kelancaran kita semua. Amin. Demikian apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Kami akhiri. Ila tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhaimin S.H. selaku lurah dari Sido Sermo. Acara yang selanjutnya, yakni pembacaan maulid Nabi yang akan diiringi oleh grup Al-Banjari Muhibbul Rasul. Kepadanya dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا Waalaikumsalam warahmatullah di warahmatullah wabarakatuh, warahmatullah wabarakatuh, warahmatullah wabarakatuh, warahmatullah wabarakatuh, warahmatullah wabarakatuh, warahmatullah wabarakatuh, warahmatullah wabarakatuh, warahmatullah wabarakatuh, warahmatullah wabarakatuh, warahmatullah wabarakatuh, warahmatullah سبحان الله لله لا ولا لا إله, إله إلا الله والله أكبر, أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخه وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم sajidan shakiran khamidan ka'annahul badru fi tamamih sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu Biberkati al-Hadi Muhammad ya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 Terima kasih disampaikan. Dengan pembacaan salawat nabi tadi, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yakni pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh al-mukarrom Kiai Haji Mas Qadir Su'ud kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diri Domba Ta'ala Wila khadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala ahlihi wa ashabi wa ajwaji wa juryati ahli baidihi Wujusan summa ila rohi Kiai mas Mangsur Kiai mas angsar Bin Kiai mas muhajir wa ushila ibunya imas ada binti Kiai Mas Abdullah Al Fatihah Bismillahirrahmanirrahim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 الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشك إلى وقعب ومن شر الفساد في الحقد ومن شر حاسد إلى حسد الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قولا اوم ذو رب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنه الناس الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراب المستقيم شراب الذين أنعب عليهم وإذن موبوب عليهم ولا البالدين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه فدل المتقين الذين نجبنه نبيه بيوقين مولا صلاة و مما رزقناهم يفقهون واللذي نجبنه نبي ما أ웅 زناي نيكو و ما أ웅 زنا مين قابلق و بالله رضيهم يقينون ولا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه شنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع له إلا بإله يعلم ما بين عيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدو حفظهما أول علي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وينتبدو ما في أنفسكم وضفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وانبغو كل شيء قدير. آمن بما إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين عهد من رسله وقالوا سمئنا وعطانا كفرانك ربنا وإليك المشير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسراء كما حملته وللذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقد لنا به وانفعنا وانفرنا ورحمنا وانفعنا وانفرنا ورحمنا وانفعنا وانفرنا ورحمنا أنت مولانا فصرنا على كمل الكافرين آمين برحمتك يا أرحم همين إرحمنا يا أرحم الله إمين إرحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليرهبانكم الرساء أهل البيت ويطهركم تدهير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل افضل الصلاه على اسلم من قد كان نور هدا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هذا ما لو مذكرم ذكرم ذكرم كذلك ذكرك الذكرون فقوم Allahumma ma shalli abdul as-sala di alam asal dimahkumah tinggal sem seduh sedina Muhammadu wa alihi wasami wasallim ada zamalumati kau minta taklimati kau kulamada kalung kau takilut kalau falang diri kalau filun Allahu ma shalli abdul as-sala di alam اشهد ان لا اله الا الله وشهده رسول الله سيدنا محمد وعلى اله نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ قَدَا خَوْلَو لَكَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ أَوَّلُ ذِكْرِ بَعْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله لَا إِلَهَ إِلَّا La mo illallah La mo illallah La mo illallah illallah, mo na illallah, mo na illallah, illallah na ilam illallah, na ilam mo La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, wa ala nabi sholatullah. La ilahe illallah wa ala nabiyya salamu Allah Bahumma salli ala Muhammad, Bahumma salli alaihi wa sallim Bahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Subhanallah wa bihamdihi subhanallah Subhanallah wa bihamdihi subhanallah Subhanallah wa bihamdihi subhanallah Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim Ya Allah ya Rahman ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim Dhamma salli ala Habibika Sayyidina Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa, wa ajma'in Bismillahirrahmanirrahim salli wa salli ala Muhammadu Allahumma ja'alu awasirun takabbal wabalewu fababama kur'nahum minal Qur'an al-azim wama kulnahum minkali la ilaha illallah muhammad rasulullah wama sahbahnaum minkali subhanallah bihamdi subhanallah al-azim wama sallayna wama sallamna ala nabika muhammadin sallamu alaih wasallamah fiadal madri simubaruki hadiah minna wasilah wa barakatanshamillah wa rahmatan nazilah nakardimuha wa nuhdiha ila hadrati syaitina wa habibina wa syafiina wa kurrati ayunina wa maulana muhammadin salam Alaihi wa salamah semal arwahid dhabi'in wa tawbid dhabi'in ala humbi'ishanid al-ehumidin semal arwahid a'immati al-ba'ad musnahidin wal-mukullidin fitin, wal ulama al-amilin, wal-syahidat, wal-salihin wal-kufad, wal-qur'an fasirin wal-fukuhat muhaddisin wa ahli doa al-di kajma'in semal arwahid jamil mu'minin al-mu'minat wal-muslimin al-muslimat aynama karil masyariki al-arv bila magharibihah Bariah Bariah ina kaulah kulisa yang gadir, Husain semalar rohi, Kiai Mas Angsar bin Kiai Mas Muahir, Husain laluh, Ia ya ibunya imas ada, binti Kiai Mas Sulaiman, bawa wow, Abdullah eh. ke, jadi kau ngerti soalnya, jadi dulu tapi ngomong ke, eh. mungkin mungkin diterima dugaan ke. Eh. Allahumma gafir lahumma warhamma wa hima wa'fu anhumma Allahumma la tahrimna ajrahumma wala tahtinna batahumma wangfir lana walahuma Allahumma ja'al qabrahumma rardatan miryadil jinan wala taj'al qabrahumma hufratan mi khuffarin nirani Allahumma ja'al awladana Allahumma ja'al awladana wa ahlana wa dana wa datana fi ma'hadi al-fata'ah apa yang min ahli al-ilmi wa ahli al-khayr wa la taja'alna wa iyahum min ahli al-shari wa al-dawir inna ka'ala kulli syain qadir Allahum ahdim lana bil-iman ahdim lana bil-islam ahdim lana bil-ikshan ahdim lana bi-usnil khadimah bi-rahmatika ya al rahimin Rabbana adina fi dunya hasanah ada benar muslimin al Sayyidina Muhammad alihi subhanarabbika fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oidul hasanah sekaligus ditutup dengan doa. No Dalam hal ini disampaikan oleh Al Mukarrom Kiai Haji Ahmad Nasruddin. Kepada beliau kami persilahkan Sholallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli 'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BismillahimashaAllah La yasukul khaira illallah BismillahimashaAllah La yasrifussu'a illallah BismillahimashaAllah ma kana min ni'matin fa minallah bismillahimashallah la hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli wa sallim wa barika ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammad Amma ba'adz Khadrat al-mukhtarumin poro kiai poro bunyai tokoh masyarakat undangan Sudoyo Bapak Ibu yang berbahagia Alhamdulillah pada malam hari ini malam Jumat Golongan panjenengan Sudoyo atas izin Allah dapat berkumpul wonten majelis yang insya Allah majelis yang penuh dengan keberkahan karena dalam majelis ini, akan dilantunkan selawat-selawat akan dilantunkan madah-mada'ih yaitu pujian-pujian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang pemimpin yang luar biasa Beliau lahir tidak dapat melihat sang ayah Belum pernah memandang wajah ayah tercintanya Karena beliau lahir, karena beliau ditinggal ayahnya pada saat beliau masih dalam kandungan Enam tahun kemudian beliau menjadi yatim piatu karena ibunda tercinta, nyai Aminah dipanggil oleh Allah. Umur sembilan tahun beliau ditinggal sang kakek Abdul Muthalib Beliau dihina, dicaci, bahkan diusir dari tanah kelahirannya. Tetapi beliau tetap tegar. Menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Walaupun tidak pernah pasang banner. Dan bahkan tidak pernah bikin tim sukses. Tetapi beliau tetap menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Bapak ibu sekalian yang berbahagia. Kulo malam hari ini benar-benar seneng mana Kulo. Karena Al-Fatah dari tahun ke tahun. Semakin meningkat dan semakin ramai dalam menjalankan misi pendidikannya. Dulu ngapunten anak kulo Mas Saifur Rizal, Sofi Niggi, kulo cekel, kulo kegem ke oleh obit, kulo wasiat fi, awakmu harus jadi pemuda yang luar biasa. Pemuda itu bukan pemuda yang iki lo bapakku, iki lo mbaku, bukan itu pemuda yang sejati. Tetapi pemuda yang sejati adalah ha anada iki lo aku. Bukan berarti menafikan leluhur leluhurnya, bukan berarti menyampingkan orang tuanya, tetapi ingin membuktikan bahwa aku iki putra nikyai, maka aku harus mampu untuk berbuat seperti apa yang diperbuat oleh leluhur leluhurku. Orang mek dodol bapak Mbai Tok. Tapi alhamdulillah kula rasakno tiap tahun Al-Fatah semakin meningkat, meningkat dan meningkat. Kula nyuwun pandonga panjenengan sedaya, muga-muga niki bener-bener memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kula tingali majelis selawat mukhibur rasul jenengi yai mukhibur rasul pecinta rasul wong-wong sing seneng nangkan nabi kalau tingali, nur-nur cahaya-cahaya yang mencorong tempatnya sampean. niki bukti sampean ini bakali ahli suarga kalau yakin sampean sedaya niki ahli suarga Lu kok sakit pun malih sampean, sing iman nang Allah iman kanjing nabi Wong sing gak iman, wong wis jelas-jelas kafir. Nggih ku sinten? Pak D ini sing umum kan Pak Lik Paman, padahal Pak D, Pak Po. Okay. Pak Po jadi wong Kediri Pak Po. Abu Lahab niku Pak ini Jelas-jelas wong kafir, okay. Gak iman nang, nang, nang, nang, nang, nabi bahkan namanya diabadikan wonten surat Allahab, lahab Tabat. Tetapi naliko kajing Nabi dilahirno senengnya luar biasa, saking senengnya, Abu Lahab niku nggak ada budak namanya Suwaibah. Begitu kajing Nabi dilahirno Abu Lahab nih seneng dua keponaan. Oke? Akhirnya budak yang eh, jenenge Suwaibah niku di merdeka no dikirim Nyai Aminah. Illo Aminah persembahanku, aku bunga kondisi melahirno keponaanku. Gara-gara seneng nang kelahirannya kelahiran Nabi, gara-gara seneng nang kelahiran Nabi, setiap hari Senin Abu La'hab niki lintas kargo si Allah sang kawasik Gara-gara seneng, padahal kafir nopo mahleku lo sampian sing iman nang Allah. Seneng nengahin nabi bandino mojo selawat Kira-kira diapa na karugusya Allah nungani akhirat Sing pantas melibu suarga Gino banggi Lawang sing kafir railu gara-gara seneng Ikut tiap Senin diintas karugusya Allah Sangkan sikson rokok Tetapi para dulur bapak ibu sekalian pun mengklaim dirinya sebagai pecinta Rasul, tapi monggo kita buktikan bahwa kita tidak sekedar cinta, tapi mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga wahai ki, bener-bener Ahli Swargo, bener-bener uang sing cinta naka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Uang itu bakal ditangin es wong kubur, dikering maksar ororomaksariku bareng karu wong sing disenengi wong sing menjadi idolahnya, yuk syarul maru maaman ahabba, kulo gulokabe niki sampean kabe tangi sangga kubur dikering bareng dikumpulno karo wong sing di disenengi. nek nek kali sampean seneng naga inapi, insyaallah tangi semua kubur dikering bareng-bareng kancing rasul shallallahu alaihi wasallam amin allahumma amin Mukoh-mukoh titik niki sangat membangkitkan semangat pulau sampeyan tambah seneng tambah cinta menangani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan siap untuk mengikuti sunnah sunnahnya Amin Allahumma Wa Amin Wakhiron Walladul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa sekalian ditutup dengan doa. moga oh, nggak ada enggak ada bibik termasuk Mbah Sofi ini sing ndonga Monggo Monggo Monggo monggo Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wala ilaha illallah muhammadun rahmatullahi alamin allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa sallam wa na na'udzubika min sharri ma 'adzazaka 'abduka wa nabiyyuka muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adina ahsana, hasana, wa sallam rabbana atina fid hasanah wabil fil hasanah wakin qina 'adzaban nar rabbil alamin Dengan disampaikannya Ma'idoohul Hasanah, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. alamin Tibalah di penghujung acara, kami selaku pembawa acara dan segenap panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan apabila terdapat tutur kata dan perilaku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.